Halo guys, apa kabar? Balik lagi di channel youtube gue, Kata-Kata Bersama dengan gue, Aska uh, Semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Tuhan Yang maya saya guys Diberikan kesehatan untuk semuanya Di tengah cobaan pandemi covid Yang tengah melanda seluruh dunia Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan Amin, amin, jawabal, amin uh, Di video kali ini gue akan membahas Biografi dan sedikit perjalanan karir seorang Purnawirawan Polisi guys Dengan pangkat Komisaris Polisi Yang juga seorang penyidik KPK Komisi Pemberantasan Korupsi masih kalian udah tahu dong siapa orangnya Langsung aja kita lihat videonya ya Novel Baswedan Lahir di Semarang, Jawa Tengah 22 Juni 1977 Beliau tahun ini genap berusia 43 tahun, guys. Nah, Pak Novel ini adalah cucu dari seorang pejuang kemerdekaan juga bernama Abdurrahman Baswedan, dan juga sekaligus sepupu dari Bapak Anies Baswedan yang sekarang tengah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ya, guys. Pak Novel ini punya empat orang anak dan seorang istri bernama Rina Emilda. Dan perjalanan uh, mulai dari pendidikan sampai dengan um, karirnya Pak Novel ini terbilang terbilang panjang juga guys gitu. Dimulai pada tahun 1996, uh, Pak Novel ini lulus sekolah menengah akhir dua Semarang. Beliau melanjutkan pendidikannya di uh, Akademi Polisi. Dan di Akademi Polisi, beliau lulus di tahun 1998. Nah, setelah lulus di tahun 1998 itu, beliau ditugaskan untuk yang pertama kalinya di Polres Bangkulu. Terhitung dari tahun 1999 sampai dengan 2014. Nah, kemudian beliau sempat dipindah tugaskan di Baharias Krim, Mabes Polri sejak 2005 sampai dengan 2007 nah pada tahun 2007 ini tepatnya bulan Januari beliau bergabung nih ke KPK sebagai penyidik dari pihak kepolisian nah disinilah beliau memulai karirnya sebagai penyidik KPK guys yang mana namanya mulai menjadi banyak menjadi bahan perbincangan dan Sorotan dikarenakan beliau banyak e, membongkar kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Dimulai dari kalangan pejabat e, anggota partai, anggota DPR, petinggi Polri, sampai hakim pun juga pernah. Nah, dilansir dari Wikipedia beberapa kasus-kasus korupsi yang pernah dibongkar oleh Pak Novel Baswedan ini yaitu dimulai dari kasus e, gratifikasi dan money laundering ya, yang dilakukan oleh mantan Bendahara umum Partai Demokrat yaitu Muhammad Nazaruddin lalu ada juga kasus Wisma Atlet yang turut menyeret ala anggota DPR Angelina Sondak dan juga Pak Ani, e, Pak dan juga Pak Novel sukses menjebloskan Nuno Nurbaeti uh, dalam kasus suap chat pelawat dalam pemil dalam pemilihan deputi senior Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2004 silam, guys. Dan selain itu, beliau juga pernah membongkar kasus jual beli perkara Pemilu Kada dan melibatkan Ketua Majelis Konstitusi akil mutar pada saat itu dan tidak berhenti di situ. Menurut gue Pak Pak Novel Baswedan ini termasuk orang yang berani ya guys yang berani tegas dan tidak pandang bulu gitu bahkan eh, beliau pernah melakukan penyelidikan dalam kasus dugaan korupsi penyedia eh, simulator SIM yang menyeret sejumlah nama petinggi Polri pada saat itu. Dan pada tahun 2014, eh, Pak Novel Baswedan memutuskan untuk mundur dari kepolisian guys Dan menjadi penyidik tetap KPK Setelah eh, Mabes Polri menarik sembari seluruh penyidik yang berasal dari kepolisian Nah, terkait dengan kasus penyiraman air keras yang dialami oleh Bapak Novel Baswedan ini Yang belakangan beritanya banyak kita lihat di TV ya guys seperti kita tahu kasusnya masih berjalan ee, dan dan terakhir keputusan bukan keputusan dan terakhir tuntutan jaksa penuntut umum menuntut satu tahun penjara untuk ee, kedua pelaku penyiraman tapi gue nggak akan jauh ngomong sana ya karena memang itu bukan ranah dan kapasitas gue gue hanya di sini sebatas ee, mengulas saja gitu ya mudah-mudahan kasusnya e, cepat selesai e, ditemukan titik terangnya keadilan bisa ditegakkan seadil-adilnya dan kita sebagai warga negara yang baik nantinya apapun keputusannya kita harus menerima dengan bijaksana carilah informasi-informasi e, yang kompeten ya, yang sumbernya kompeten dan terpercaya gitu guys. Jangan asal cari dari informasi. Gitu. Dan juga kita juga jangan gampang tersulut nih itu. Tapi di sini gua tegaskan sekali lagi, gua bukan bagian dari partai politik manapun, gua bukan bagian dari siapapun enggak karena memang di sini pembahasannya tentang Pak Novel Baswedan, gua hanya sedikit sharing ke kalian. Tentang biografi dan perjalanan karir seorang pak novel gitu ya Tidak ada maksud apa-apa selain itu Mungkin itu aja guys dari kesempatan video kali ini Yang dapat gua bahas Jangan lupa untuk komen di bawah ya guys uh, Jika kalian suka dengan video ini di like Dan jika kalian tidak suka bisa di dislike dan yang belum subscribe bisa di-subscribe supaya gue lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya oke itu aja gue Aska gue pamit ciao